Informasi menarik terbaru ke yang terhangat seputar les dan dunia. Menemani santai siang, kalian saat ini bahwa akan memberikan informasi menarik dan terbaru. Persahabat, ya, sebelum ke terbaru siang hari ini, kita lihat ada sebuah unggas special banget di persahabatan. Ya, ada sebuah postingan ayah kejora lagi main TikTok bareng nih, masya Allah. <laughs> Kita lihat goyangan Ayah Kejora ini mirip persis banget goyangan dari mantunya Rizky Bilar Pak sahabat duh <laughs> Ini cute banget Pak ya, Kita lihat di dalam kolom komentar banyak sekali nih komentar yang diberikan Dari akun dia.r.nuraini mengatakan Wah tumben Ayah Kejora jadi tiktoker Happy selalu ya ayah Nunggu otw cucu Leslar Junior hadir Selanjutnya komentar juga diberikan dari akun Instagram. Ini ke dot Almira mengatakan, goyangan bapak, kayak goyangan osas ya, masya Allah. Goyangan, ayah kejora mirip banget sama goyangan dari kakak Rizky Bilar, katanya, persahabat ya. Dan kita lihat juga komentar lain, dari akun Nita, underscore 72 mengatakan, bener banget, Min, mirip asli banget, katanya tuh, persahabat ya. Luar biasa persamaan dari kakak Rizky Billar dengan keluarga Dedek Lesti memang luar biasa banyak sekali persahabat ya doakan mudah-mudahan keluarga rumah tangga kakak dan Dedek Lesti diberikan kebahagiaan dan tentunya diberikan keberkahan Amin ya robbal alamin berikutnya ada sebuah unggahan postingan ya, ya masya Allah sedukan vitamin siang hari ini kakak Rizky Bilar lagi di lokasi syuting kerja ya masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan kelancaran untuk syuting hari ini Kita sebagai fans hanya bisa mendoakan yang terbaik Dan mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan untuk kita semua Berikutnya, kita lihat juga para sahabat ada unggahan dari IGS-nya Dilihatlah si nih Masya Allah, Alhamdulillah muncul juga di IGS Walaupun jalur IGS, para sahabat ya itu Terlihat kita bahagia dan tentunya tidak lesti. Terlihat sangat cantik, merasa ya, masya Allah terbarukah Allah? Sehat selalu, di lesti. Kejuaraan mudah-mudahan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua, berapa sahabat ya, mudah-mudahan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang. Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan. Ini kabar bahagia, membuat kita semakin bangga dari akun Lestelot Love Was Won. L2W.ID sini memposting sebuah penghargaan kembali makin bangga aja. Hal besar dilakukan oleh serangkaian hal kecil yang disatukan. Penghargaan kemanusiaan diberikan kepada Leslar Loveworth World persahabatnya atas sinergi kemanusiaan dalam Food for 2Africa. Terima kasih telah mempersamai Dompet 2 Lampung dalam melengkapi kebaikan ini, luar biasa, Alhamdulillah, kembali L2W mendapatkan penghargaan kemanusiaan, kita patut bangga, kita patut bahagia bersahabat, Alhamdulillah, fans sejati dari telah kembali mengerahkan penghargaan dan ini salah satu kebahagiaan untuk kita semua. Ada kalimat tiap senin juga oleh akun L2W. Penghargaan kemanusiaan diberikan kepada Leslar love World atas kontribusi kemanusiaan yang luar biasa dalam program Furfor Duafa bersama Dompet 2FA. Semoga bantuan yang diberikan bermanfaat untuk penerima manfaat dan berkah untuk semuanya. Amin. Masya Allah para ya. Dan kita lihat juga ada ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para donatur Leslar yang hingga kini selalu berdonasi bersama kami. Itu, itu dari L2Web. Alhamdulillah persahabat ya support kita juga Dan dukungan kita Sungguh luar biasa mudah-mudahan Selalu memberikan kebaikan Dan tentunya memberikan manfaat Untuk banyak orang Kita patut bangga Kita patut bahagia sekali Dengan last lot lovers Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya juga informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh